Iono Jim Aku takut gila sebab semua Pokemon aku lemah elektrik. Jadi rancangannya Bueh, Terra Fairy dan Play Rough. Dan rancangan itu berjaya Satu-satu Pokemon Aiono mati Sampailah dia keluarkan Ace Pokemon dia Miss Magius, Terra electric. Binatang ni laju Dan Bueh boleh pula confuse. Tapi Bueh dapat juga land playthrough Yang keempat untuk menamatkan fight ni Aiono Settle 6 per 18 Cap level 27 Sambung cari Pokemon air Aku jumpa Chuttle aka Awang Ok lah buat pengubat mancis dah mati Aku dapat igli buff Terawater juga dari irate Destinasi seterusnya Tim start api Mela-mela Yang ni senanglah sebab Pokemon aku air kan Tapi Torkul punya Sunny Day agak bermasalah sikit Serangan kebiruan semua jadi lemah Dua Aqua kata Torkul pun mati Lawan Terak pula Aku tukar ikan merah nak lemah katek dia Defense aku pula jatuh. Tukar ke Buih, lepas tu tukar ke ikan balik. Macam gitulah sampailah trukun mampus. Dengan itu Mela pun settle. 7.18, level cap 28. Lepas tu lawan cacing Titan. Mudah untuk kebiruai. Loki, Loki, Loki settle. Buat sandwich, makan sandwich dan dapat jambus. 8.18, cap level 30. Lepas tu Kutu aka Sir skit join team Shelder dari Raid pun sama Selamat datang